Halo sahabat mie instan. Ketemu lagi. Hari ini adalah hari ke-26 perjumpaan kita. Hari ini kita mau makan sarimi gelas rasa sosis sahabat mie instan. Yuk, langsung aja kita bikin. Oke okay, sahabat minstan, mie, instan, mie -nya sudah selesai kita bikin. Saatnya kita cobain ya sahabat minstan. Ini sarimi gelas rasa sosis sahabat minstan. Kita coba sa. Bismillah. Hmm rasanya seperti makan sosis, sahabat Mainstan. Minya enak sih, sahabat Mainstan. Rasa sosisnya berasa, sahabat Mainstan. minyak enak, sahabat Mainstan. Oke sahabat minstan Jangan lupa subscribe ya Channel ini Biar kita bisa ketemu lagi besok Oke sahabat minstan Dadah Sampai jumpa besok ya Kita lanjut makan lagi ya